Suatu nama Suatu masa dulu Pernah bawa dan beri bahagia Hingga saat ini Masih kuabadikan di dalam hatiku Dengan satu rasa Dalam satu cinta sama dunia. Hanya kita yang tahu Dalam mana telah cinta Kita memuti percaya percayalah Tidak sedikitku Kasihku kepadamu Surutan berubah Pasti suatu masa Duh Seakan terpisah, suasana, tak bisa, oleh masa dan suasa letak dia namun percayalah, tidak sedikit pun. Bila kemasanya Kau dan aku akan bertemu Untuk kita kembalikan Keindahan dulu Dengan satu rasa Dalam satu cinta Sewaktu kita bersama dulu, ku semati dalam hati kita kembali. Kan